Wih, eh, ngajak main, guys. Bintang, bintang, bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lihat, guys. Uh, malam ini saya mau ngasih makan kucing lihat, ini ya. Tuh, lihat warnanya bagus, cuman itu badannya kurus deh kayaknya, guys ya. Kita kasih makannya, guys ya. Lihat, guys. Bintang, bintang, bintang. Oke pokoknya buat cut sloper, ikutin terus, uh, ikutin terus, loh, nah, cuman ya? Lihat kucingnya. Lihat. Sekarang saya lagi berada di depan rumah. Tuh rumah. Dan saya sini sama siapa? Gundul juga itu sama temen, lagi bakar-bakar. Dan ini sih push ya guys ya. Kebetulan saya ini pas lagi nongkrong-nongkrong. Saya lagi bawa kamera ini tuh jadi. Bawa kamera sama bawa makanan kucing juga ini sengaja sih sebenarnya. sebenarnya gak ada kucing lewat sini, bisa saya kasih makan. Terlihat kucingnya guys ya. Yang menik, yang ah. Kita ternyata jinak juga ya kucingnya ya guys ya lihat ya. kucingnya ya, jinak bagus juga kucing, saya makan? apa? apa? apa? apa? Kucingnya ternyata lapar juga nih guys ya. ya. Oh iya, ah, kayaknya ini kucing nih guys ya. Mungkin kan besok nih Ramadhan iya, besok bulan puasa. Eh, besok puasa. Jadi ceritanya mungkin ini kucing ini tuh dia itu lagi makan sahur guys nih. Oke okay, oke okay, pokoknya buat kalian terima kasih ya yang sudah nonton channelnya Indonesia terima kasih banyak terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah share juga uh, pokoknya mudah-mudahan kalian sehat-sehat, uh, uh, apa namanya mudah-mudahan kalian diberi kesehatan umur panjang rezeki yang banyak ya guys ya. Uh. Lihat kucingnya, guys. Bos namanya siapa, bos? Nah, bos, namanya siapa, bos? Lihat, guys, kucingnya, guys. Ini kucingnya warna abu-abu. Ya, bener nggak, guys? Ini kucingnya warna abu, ya. Lihat, guys. Ini jinak sih kucingnya, walaupun baru dia udah jinak sih. Mungkin ini, tuh lihat jinak banget, ini jinak, kerut-kerut, kerut-kerut, kerut-kerut, Ayo makan, ayo makan, bos. Nama kamu siapa, bos? Rumah kamu siapa, bus? Rumah kamu di mana, bus? Hmm? Bus kamu udah mandi belum, bus? Besok kamu puasa, bus siapa? Oke, pokoknya buat kalian yang besok menjalankan ibadah puasanya, selamat menjalankan aja. Bagi yang menjalankan, ya guys, ya dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang rejeki yang banyak berkah melimpah amin oke pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah dukung channelnya Aohi Sundanesa oke terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah pantau atau stay terus channelnya Aohi Sundanesa terima kasih banyak ya guys ya Hmm? ini kucingnya. Makannya santai banget ini pus. Namamu siapa pus? Majikanmu mana pus? Punya majikan nggak ya kamu pus? Kalau ndak punya kau ngikut, ngikut saya aja pus. ya serapoh. Ini warna kucingnya, uh, warna abu-abu abu, abu, abu, abu ya guys ya bener nggak sih apa? ini warna abu-abu nah, abu ya tuh nah, lihat lihat nih. Ya, guys ini warna abu-abu ah, tapi juga. kalau menurut saya ini bagus juga sih soalnya termasuk ini kucing warna seperti ini langka banget guys lihat lihat, lihat. lihat. oke okay. ayo makan lagi guys nah, oh. nah. nah. nah, ayo Ayu, makan yuk. Hmm? Ini bos, main, ayo main. ada Ayo main. Ternyata jinak juga guys, kucingnya sini. dulu, bos, foto dulu. foto dulu bos, Cien, sini. Hey. ini lo ini oke okay, guys lihat kucingnya ngajak apa namanya kucingnya mau disayang juga guys lihat ternyata jinak juga ya guys ini kucing baru baru ketemu nih sama saya dianya langsung jinak loh lihat. lihat lihat ya guys ya. Lihat, novel, lihat ini kucingnya benar-benar jinak juga dan warnanya bagus juga sih sebenarnya langka saya itu Uh, kalau ngelihat kucing masih hmm? warnanya kalau nggak putih hitam kalau nggak oren eh oren sorry kalau nggak kuning warna apa lagi ya? Mas seperti itulah pokoknya ini kayak warna seperti ini sebenarnya jarang banget loh saya, saya ngelihat kucing seperti ini deh. Ya guys ya lihat sini nih Eh, sini lepas. Eh, bapak. makan dulu, bos. Ah. Kucingnya jinak banget ya. guys. Kucingnya, Kucingnya, <laughs> Kucingnya ngajak main. Wosu. Kucingnya ngajak main. Namamu siapa pus? Hmm? Namamu siapa pus? Oke okay, namaku, namaku Sinta Om. oh okay. Raya, oh, lihat guys ya kucingnya mama. guys, wih wih kucingnya ngajak main guys. Pedek pedek pedek. Deng deng deng Lihat lihat lihat lihat guys, lihat kucingnya that, guys. Lihat kucingnya guys. Sini sini. Kita kasih makan lagi guys kucingnya ya. Yang makan yang banyak. Eh, malam moyang ini gimana sih? malah ngejar-ngejar ini padahal ini sama sama itu. Eh makan dulu tuh. Nah, padahal sudah tak sediain di bawah nih guys ya. Bola. Tapi dia tetap mau makanannya yang di dalam sini. Padahal apa bedanya juga ya guys ya. Padahal ini sama. Ini sama yang di sana sama, cuma kalau di sini kan di dalam ini di luar juga terus Ganja saya letakin di sini guys ya nah. oke okay, selamat, selamat makan Pusi selamat, biji, selamat, selamat makan selamat kita nambah Halo Selamat datang. Ada ada